sobat buddeler, jumpa lagi bersama saya yang pastinya hanya di Jaya Arrival Kediri Jawa Timur, nah kali ini kita akan mengulas tentang spesifikasi dari senapan angin gejur DP Fusion 1960 Dragon of Cream plus Manometer nah jadi seperti ini ya tampilannya um, selain memiliki popor yang sangat menarik dan nyaman, senapan angin ini sangat cocok bagi sobat buddeler yang ingin berburu hewan kecil sedang maupun besar seperti um, babi, biawak dan sebagainya, oke okay. Um, pasti kalian sudah penasaran bukan? Sebelum masuk ke video selanjutnya Jangan lupa untuk klik tombol like Share, komen, dan subscribe channel youtube ini Dan jangan lupa untuk menyalakan Tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru Seputar senapan angin dari Jaya Rival ya Oke langsung saja Nah senapan angin gejel DP Fusion 1960 Dragon Cream ini um, Memiliki um, popor yang sangat menarik ya Dari segi warna pun sudah berbeda dari Senapan yang lainnya yaitu memiliki warna krim dengan campuran warna hitam. Ya, di sini ada tulisan fusion yang memiliki warna hitam. Oke, um, senapan angin ini meskipun cuma memiliki oda laras 16 mm saja, namun mampu menembus power di angka 970 fps, loh, dengan um, tekanan angin mencapai 2000 psi, loh. Nah, senapan angin ini dengan popor berwarna krim model Dragunov ini um, sangat, tentunya sangat berbeda dari senapan-senapan yang lainnya yaitu memiliki panjang laras 60 cm dengan diameter 9 mm 9mm tanpa serombong Nah untuk tabung dari senapan angin ini sendiri memiliki diameter yaitu 19mm dari bahan baja pilihan tentunya Nah untuk laras dari senapan angin ini terbuat dari baja pilihan yang memiliki sembilan alur dalam larasnya Nah sedangkan untuk tabung ini terbuat dari bahan kuningan dengan memiliki tekanan angin mencapai 2500 PSI Nah tapi kami menyarankan untuk menggunakan 2000 psi saja ya, Saudara so Dealer. Nah untuk panjang keseluruhan dari senapan angin ini mencapai 110 cm dan berat tanpa aksesorisnya yaitu 3,5 kg. Oke, lanjut. Nah pada bagian belakang popor senapan angin ini sendiri sudah dilengkapi dengan um, penyangga bahu yang terbuat dari bahan karet sehingga Um, nyaman digunakan saat berburu ya sobat bediler nah jadi di disini ini sangat nyaman dan tidak membuat sakit tentunya selain memiliki um, popor yang sangat menarik senapan angin ini juga, juga sudah sangat nyaman tentunya nah gerendel senapan angin ini menggunakan sistem tarik putar untuk mengunci dan tentunya dari bahan baja pilihan ya sobat bedilar. Lalu untuk tarikan powernya yaitu ada lima tingkatan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan sobat bediler. Oke lanjut untuk bagian chambernya terbuat dari bahan kuningan um, yang memiliki desain pesis pesisi sehingga um, terlihat minimalis dan juga kokoh nah lanjut untuk bagian triggernya terbuat dari baja pilihan sehingga sangat nyaman saat digunakan dimanapun medannya ya sobat peduler oke lanjut senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak pada bawah senapan angin ini ya yang tentunya digunakan atau berfungsi sebagai melihat tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan angin ini Nah senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan pisir depan dan pisir bagian belakang Yang bisa disetting sesuai dengan kebutuhan sobat bediler. Yang pisir depan ini terletak pada ujung melaras Lalu untuk pisir belakang ini terletak pada chamber ya Nah senapan angin ini juga memiliki kelebihan diantaranya yaitu sistem dalam mengisi angin dalam tabungnya yaitu menggunakan sistem gejruk manual atau pompa PCP Selain itu senapan angin ini juga um, support di segala jenis aksesoris seperti di teleskop, peredam bipod dan lain-lain. Um, untuk segi performanya menembus angka 970 fps dengan tekanan angin mencapai 2000 psi. Lalu um, ada juga bagian atas bawah dari senapan angin ini terdapat rel yang digunakan sebagai untuk memasak aksesoris. Lalu fitur tambahannya juga ada dilengkapi dengan safety trigger um, atau um, mengatur trigger saat tidak digunakan ya. Nah di sini. Nah, oke lanjut untuk power maksimal dari senapan angin ini yaitu mencapai kurang lebih 1000 fps dengan tekanan angin mencapai 2700 psi. Untuk jarak maksimalnya yaitu 85 meter dan jarak akurasinya kurang lebih 70 meter ya sobat bediler Nah mungkin itu sedikit ulasan dari senapan angin gejel BWP Fusion 1960 Dragon of Cream plus manometer Bagi sobat bediler yang memiliki pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini ya Um, sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share, komen, dan subscribe channel youtube ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Erifel. Oke, saya mohon undur diri dan salam berdilur.